Kebijakan pemerintah melalui PPKM, kami dari tim IKBS Ririt mengajak masyarakat untuk selalu menerapkan 5M. Menggunakan dua masker, satu masker medis dan satu masker kain Mencuci tangan dan selalu menggunakan hand sanitizer. Salam sehat, ingat, jaga jarak dan hindari kerumunan Selalu tingkatkan imun tubuh dengan rajin berolahraga senam alias tiga Tarik nafas, hela nafas, semangatlah kawan Ayun tangan, kinjit kaki, ayo sehatkan dirimu Tersenyumlah, teriaklah, lepaskan bebanmu menciptakan untuk kita semua jalin teman dan saudara untuk persatuan bangsa badan kuat jiwa sehat Indonesia hebat Mari datang dan coba Senam dan berbagi Jaga Semangat Jangan berhenti Kesehatan Itu yang utama AWS 3 Wadah perekat bangsa Andri Wungsau Sehat semangat Senam AWS kita bersama Yang membuat hidup sehat